Halo bosku semuanya, balik lagi bersama gua di tangan pendosa ya guys Seperti biasa, seperti hari-hari kemarin kita bermain Casino Pragmatic Place with Bonanza Candy Land di sini lanjut aja kita masuk ke gamenya ya guys Karena gue udah memasang 300, 300, 300, 100 Karena gue bawa modal 5 jt nih, lumayan Cukup banyak ya guys, banyak malah Bawa modal, masih ditemani bak mirna guys Gila, bak mirna Mantul Aduh, eh, kamu dong Baru main langsung ke kayak sweet spin kan langsung WD Aduh ngelag cok sorry guys ngelag-ngelag ng gini Ah What's Uh sugar bomb Dikali guys dikali aduh sayang banget gak masang satu dua Ya dikali dua doang anjir Oke okay, nggak apa-apa semoga aja 5 kayak kena 5 Kalau enggak Yang lain lah kenalah oke lanjut lagi diputar lagi bersama Mbak Mirna ya guys maukah manis? kena mau yang manis-manis? main di sweet spin ya guys sweet bonanza candy land oh ya buat kalian yang baru bergabung di video tangan pendosa gua main di maxwin138 ya guys buat kalian yang mau main ikut bergabung bareng gua linknya ada di kolom komentar Lanjut aja gaskan, oke okay, pisang yang kena cok. Ah, pisang cok, padahal perkaliannya lu gede. Kita max bet ya guys, max bet sejuta. Kah? ayo dong. Minimal profit, profit lah, menang, menang. 2 juta, 3 juta juga langsung WD nih. Ayo dong, Mbak Mirna, kasih tahu putaran-putaran manismu jadi pengen diputar. Enak kah manis? Sugar bomb. Is, nggak kena sugar bomb-nya, co, lewat. Ah, satu dua mulu, Cok. sulit ini mah. Oke, modal kita sudah mulai menipis ya, guys. Kita langsung aja gasken lagi. Oh ya buat kalian yang ada tips-tips memasang trik-trik memasang kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys biar nanti gue coba tips-tips dari kalian ya guys atau bom kali bom di 1-2 kah atau bom di candy drop bubble surprise switch spin kah atau nomor bom di nomornya aja pokoknya pola-pola dari kalian bakal gue coba guys aduh ngelek ini cowok jaringan Telkom sini ini. ups candy drop kah Boom Hop. Nah manis Candy drop nya kena ya guys Oke lanjut kanjut Kita masuk ke game candy drop Eh mbak Siti Eh mbak Siti pula mbak Mirna Oke kita pilih merah ya guys Seperti biasa kalau candy drop kita selalu milih merah Karena Merah adalah warna yang menimbulkan Berani guys pemberani Uh Gila gitu berani banget Cok Masang-masang bet barbar ini Oh rel satunya ada plus 10 Cok Aduh rel terakhirnya Kurang Ah untung gak kena tuh Birunya Plus 10 Cok Anjir limanya kena duanya kena ini mah Uf. Kali berapa kah Kali dua-dua? oke Manis bola merah Kasih tahu kali 2 dong. Ah, kali satu Co. Ah. Cuman berapa doang anjir. Anjir kali kuningnya banyak nih. Tiga nih. Uh, bener anjir. Oke, nggak apa-apa, guys. Kita dapat 2,4 ya JT. Enggak apa-apa, apa-apa. Masih ada profit-profit. Balmot ya, guys. Balmot Modal kita balmod. Oke lanjut lagi guys, Masih bersama Mbak Mirna ditemani kemana Di bang Toyib Bang Toib nggak kelihatan cok. Apakah Bang Tohib sakit, guys? Oke, diputar putar lagi guys. Oh ya buat kalian yang belum tahu gue main di mana Gue main di Maxwin 138 ya guys. Link daftar tangan pendosalah lah ada di aduh, nggak like cok ada di kolom komentar langsung aja kun. bubble surprise op op anjir kelewat Cok aduh lumayan kan kalau bubble surprise masuk ke game lagi Cok oke kita masuk lagi ke bed barber ya guys semoga dapat profit lah minimal lah Kita lanjut, ganjut gaskan lagi. Ayo, Mbak Mirna, yang suka memutar-mutar bola, anjir. Memutar-mutar bola, guys. Kayak mana tuh? Eh, dong, ngelek kali, cowok Ah, sorry ya, guys. Pedalaman ini. Susah sinyal. Bubble surprise, kah? Ups, rem. Ah, gak mau ngerem, cok. Jir Kayaknya gak apa-apa anggur lagi yang kena ya Catat-catat teori Anggur Termasuk masuk ke bedbar barbar lagi guys Nelit banget ini mah Cok. Hanya ada satu keajaiban guys Switch spin Karena switch spin pasti profit Cok. Pasti ada yang pecah-pecah dikali kali-kali kan Duh, nge anjir Oke lanjut lagi guys, semoga ya nggak like nih. Mau kah switch spin manis? Ups, switch spin. Aiyah kelewat cuy ini mah. Dua lagi anjir. Duh. Anggur lagi guys. tenan. Ini kayaknya bakal jadi video rungkat cok. Modal kita sudah menipis parah ya guys, sisa 457.000. Pokoknya gak apa-apa demi Mbak Mirna ini kita rela, guys. Bubble surprise lah minimal. Kalau can candy drop 5 lah kena. Ayo Mbak Mirna yang muternya yang bener lah. Guys, kita fokus dulu guys, fokus dulu. Karena modal kita sudah menipis, cok. Bubble surprise. Oh. with sweet spin kah? Oops. Itih. Nice banget, Cok. Sweet spinnya kena. Menit-menit terakhir. Sweet spinnya kena, Cok. jus banget. jus banget. Oke. Okay, kita masuk ke sweet bonanza asli ya, guys. Aduh, ngelek ini. ah ini dia yang kita tunggu-tunggu, Cok. Ih, polanya mantep tuh. 5 love. 5 love. 6 pisang dan... ah oh mantap nih polanya nih oke okay, masuk oke okay, pisangnya apel dulu dong is manis perkaliannya kasih dong hmm lumayan lumayan kali 5 oke okay, lanjut lagi wih kita udah menang 2 jt guys aduh pecahnya cuman sekali Cok. lanjut lagi masih ada 7 kali spin guys pisang kah Ih, pisangnya gak mau connect guys asuh Oke anggurnya cetak, jambu bol, ih jambu bolnya nggak amang anjir lah, lah, oke pisang dulu dong, aduh pisangnya nggak amang anjir, perkaliannya udah kali sembilan tuh lumayan, ih manis, aduh nggak dikali Cok. oke dua spin lagi guys dua spin lagi. Jambu bol, Nice Pisang dulu Aduh pisangnya gak mau cok Tuh Masih ada satu spin Ah Kelewat guys Wih masih ada Anjir gak pecah, cok Oke kita langsung profit ini guys Profit langsung jadi 7JT Mantul Lanjut lanjut Kita gas WD dulu ya guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton video Tangan pendosa sampai akhir ya guys Buat kalian yang mau main bareng juga, linknya ada di kolom komentar. Terima kasih semuanya, bye-bye.